halo anak-anak sampai berjumpa kembali dengan prediksi di sini kali ini mari kita pelajari yaitu materi muatan matematika yang berjudul pengurangan dua pecahan berpenyebut sama oke anak-anak sebelum kita menuju ke materi ada beberapa hal, tentunya, yang juga kalian harus ingat dan ulang-ulang kembali, ya. Yaitu, lihat yang di sebelah sini, ya. Oke, okay. baik. Di sini, Pak Diksi memiliki sebuah uh, pecahan, ya, sebuah pecahan yang sudah Pak Diksi bentuk. Seperti lingkaran, ya, di sini ada lingkaran dan di sini ada persegi panjang, oke okay. Baik, yang pertama, Pak Disi punya sebuah, nih, lingkaran Jumlahnya berapa, anak, -anak? Iya, betul sekali, jumlahnya ada sa satu Oke, okay, kita lihat lagi yang di bawah ada berapa jumlahnya, anak, -anak? Oke, okay, betul lagi-lagi betul buat anak-anak. Terima kasih ya. Ah, uh, kita menuju ke yang selanjutnya ya. Di sini uh, ada sebuah lingkaran. Nilainya kok berbeda, Pak? Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Benar sekali ya. Di sini di sini Pak diksi bagi. Nah, itu ya. Pak diksi bagi menjadi 2 ya. Iya, jadi kalau dibagi 2 dari 1 dibagi 2 menjadi bagian yang sama nilainya adalah 1/2 dan 1/2. Nah, masih ingat ya anak-anak ya. Oke, Pak Disi lanjutkan. Yang di samping kanannya lagi ya. Di sini Pak Disi bagi menjadi berapa bagian sama? Iya, benar sekali. Menjadi tiga bagian yang sama, masing-masing berapa nilainya? 1 per tiga, satu per 3 satu per tiga. Ya, oke, kita lanjutkan ke yang samping kanan lagi, ya. Oke, di sini ada sebuah lingkaran, atau bisa kita sebut sebagai kue pizza, ya, yang kita bagi yang dibagi bagi menjadi empat bagian sama rata ya, sama besarnya. Nah, nilainya berapa? 1/4, 1/4, 1/4 dan 1/4. Oke. Okay. Yang di bawah juga sama ya. Yang di bawah juga sama. Nah, kembali ke materi jadi pengurangan dua pecahan berpenyebut sama ya intinya anak-anak kalian lihat di bawah ini ya yaitu kita perlu mengurangkan pembilangnya saja nah, pembilangnya ini ada di sini nih pembilangnya nih coba ya pak diki kasih uh. Karena biar jelas, ini ya, ini pembilang. Ini pembilang, nih. ini juga pembilang. nih juga pembilang nih. yang ada di atas. Ini pembilang, ya. Tuh, ini pembilang juga pembilang, dan lain sebagainya, anak-anak. Nah, kita perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Mengapa iya? Karena... Sama, karena pada hari ini kalian mempelajari bagaimana mengurangi dua pecahan berbentuk sama. Baik, anak-anak, uh, di sini ada soal ya, nah, seperti ini: lihat di bawah ini ya, di sini ada 4 per lima dikurangi 2 per lima. Sama dengan, nah, oke okay, ya. Nana, di sini kalian sudah menemukan uh, penyebutnya sama ya. Jadi, Mbak Desi langsung taruh bawah, kemudian pembilangnya yang tidak sama. Mbak Desi tulis di atasnya ya. Baik, langsung kalian kurangi 4 dikurangi dua, sama dengan dua sehingga hasilnya. 4. 4/5 4/5 2/5 2/5. Ya, inilah hasilnya anak-anak ya. Oke, sampai di sini apabila kalian ingin bertanya-tanya lebih jelas bagaimana cara mengurangkan dua pecahan berpenyebut sama, tolong Kalian isi komentar di bawah ini Jangan lupa ya Terima kasih Sekian dulu pembelajaran dari Wadiksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka belajar Sampai bertemu lagi